assalamualaikum jadi di video kali ini aku pengen um, berbagi ilmu berbagi sedikit ilmu tentang tahapan tahapan memakai skincare yang benar jadi sebelum videonya berlanjut sebelum memulai jangan lupa subscribe like, comment, and share dan jangan lupa follow instagram aku jadi lebih update lagi oke okay, lanjut saya, lanjut aja jadi kalian para pemuda, para remaja yang masih suka bingung memakai skincare apa masih bingung tahapan skincare tuh apa aja gitu jadi kali ini aku pengen kasih tahu. yang pertama yang pertama itu Memakai micellar water. Kenapa memakai micellar water? Karena micellar water itu penting banget, e, benar-benar penting banget. Jadi itu bisa mengangkat sel kulit mati kalian, terus mengangkat kotoran-kotoran yang ada di kulit wajah kalian. Kalau misalnya kalian habis pakai make up atau apapun itu, itu bisa diangkat. Pokoknya itu benar-benar membersihkan kotoran-kotoran debu-debu yang tersumbat di pori-pori kalian di kulit wajah kalian dan yang kedua yang kedua itu adalah face wash atau sabun muka jadi ini sabun muka sama picellar water itu udah satu paket kayak gak boleh ditinggalin gitu kok misalnya ada salah satu yang kayak ketinggalan pasti ada aja efek efeknya yang Kayak kulitnya ada yang beruntusan lah, atau jerawatan lah, tumbuh di mana-mana. Ya itu. Jadi benar-benar double cleansing ini bisa disebut double cleansing, misalnya water sama sabun muka. Jadi benar-benar penting banget. Dan yang ketiga lanjut aja. Yang ketiga itu jangan lupa memakai toner. Jadi kalian kalau habis pakai sabun muka sebaiknya memakai toner terlebih dahulu. Jadi toner itu fungsinya apa? Fungsinya buat menghidrasi kulit kita. Jadi bisa melembabkan kulit kita, menyehatkan kulit. Ku. Kalau kulit kita lembabkan pastinya sehat lah. Pokoknya bagus. Dan yang keempat itu apa? Dilanjut dengan memakai serum. Kalau yang udah pakai serum jangan lupa. Jadi serum itu memang dipakai setelah memakai toner biar jadi serumnya itu bakal lebih menyerap lebih cepat menyerap kalau kalian itu sebelumnya itu memakai toner jadi emang toner itu penting juga penting jadi jangan dilewatkan oke yang berapa tuh? kelima yang kelima setelah memakai serum kalian diharapkan memakai moisturizer atau cream wajah itu penting banget ya guys Jadi uh, biar lebih melembabkan kulit Setelah moisturizer cream Kalian kalau ini sih bias, Kalau emang kalian suka keluar-keluar itu Lebih pentingnya itu memakai sunscreen Pakai sunscreen Jadi sunscreen itu gunanya apa? Itu melindungi kulit kalian Kulit wajah kalian dari paparan langsung sinar matahari jadi itu emang bahaya banget kalau misalnya kalian emang nggak pakai sunscreen, kulit wajah kalian tuh langsung ngasinan nanu matahari, itu pasti efeknya tuh bisa mm, jadikan kulit kalian itu penuaan, penuaan pada kulit, kulit wajah kalian, penuaan, terus bisa menimbulkan bintik-bintik hitam pada wajah kalian, bahaya juga kan, jadi sebaiknya emang memakai, Sunscreen, memakai sunscreen, oke, penting banget. Kalau kalian keluar, kalau misalnya emang di rumah sih, kalau aku sih enggak gitu loh Oke Sekalian nyirup skincare lah ya. Oke, yang terakhir perawatan kalian itu bisa memakai set mask, set Berarti kalau kalian remaja-remaja itu kan biasanya apa sih masih kayak kurang rajin lah ya memakai skincare, tapi diharapkan kalian tuh harus mengikuti tahapan-tahapan ini, jadi emang penting banget, jangan dilewat oke, okay. dah sekian video aku kali ini semoga bermanfaat, apa yang aku sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kalian semua ehm, maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata atau emang kalian kurang apa namanya kurang suka sama video aku kali ini, aku mohon maaf karena manusia tempatnya bersalah jadi buat kalian yang mau memberikan masukan untuk aku bisa tumpahkan ke dalam kolom komentar sebanyak-banyak pak biar nanti aku buat masukan aku untuk kedepannya terima kasih, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, comment and share serta follow IG aku. Terima kasih. Dadah. Oh, don't, don't you worry, I'll be there whenever you want.